Aiza, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama. Oke, okay, bagus, kita terusin ya lebih dari titik-titik lebih dari YouTube kalau youtuber di TV. Yo, yo what's up, bro, bacaan. Hah, gombalan buat kalian. Oke, okay. buat cewek, cowok nggak usah. D Cintaku ini ibarat kayak kamera, fokus sampai gue aja, yang liane blur. Baca. Oke, okay. okay guys. Hari ini gue akan bahas tentang mantan. Kalian punya mantan enggak? Iya. Yeah. Oke, okay. kalian harus nonton video ini. Sekarang tuh kamu kayak orang asing, tapi yang tahu semua rahasiaku. Mantan. Mantan itu ibarat kayak daki. Jadi kita harus selalu gosok supaya enggak muncul lagi di pikiran baca okay. yang ketemu mantan terus masih ada sunim-sunim yang, yang mengingatkan kita tentang masa lalu tujuan jangan dipercaya gue yakin, itu kamu cuma sebagai pelantiasan doang baca baca okay.